Oke okay guys, ketemu lagi di gameplay aku ya, gameplay Mobile Legend Risto Saber. Nah, di sini kita juga sebagai core atau hyper ya, kita main hyper Saber. Oke, okay, dan sini saya mengambil buff ya, pertama-tama saya mengambil adalah Monster hutan warna merah ini dan lawan kita ini ada juga Natalia ya pasti dia akan Ini kan Natalia, bener sih dia lagi ngintai-ngintai saya, coy. Tewas kamu Natalia, Nice Dan Natalia tewas ya. Kita harus eh jangan kalah level sama Hyper Lance ya. Dan sini saya hyper, dan lawannya lancelot Oke, kita masih fokus dulu di monster hutan seperti ini. Oke, kita ambil monster hutan warna ungu ya. sini, dan kita lihat di sana sudah ada Nana yang lagi berbar dengan... Tamus, bentar-bentar saya akan bantu. Bentar, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur. Oke mantap, saya akan cedok kok. Eh, kenapa? Launchilog yang aku tunjukkan. Nice, kita dapat kill. Sorry, sorry tamu, sorry. Mundur, Luna. mundur, mundur, mundur. Oke, nice. Kita ambil monster hutan ya. Oke, kita masih monster hutan mirip. Selena coy Oke okay, kita buat item Kedua ya itu Pedang warna biru Dan teman teman jika kalian Suka dengan gameplay aku Silahkan Di like komen dan subscribe Coba kita cedok Oke okay, Ternyata langkah yang dapat dah dan kita mendapat asis Tidak masalah itu Oke kita coba Curi ayo Ada badan Tewas kita juga nih Oh nice Kita dapat Ayo Ayo kabur Mantap juga lancelot ini coy Lancelot top global nih Ayo Ulti aja Nice Kita buat tewas Natalia ya. Sini saya sebagai hyper saya juga ada punya lawan asasinya dua. Lancelot sama Natalia dan Natalia salah satu hero yang juga yang punya menghilang atau yang sering bisa diciduk ya kalau di semifinal kita. Oke. Like Nice, nak saudara ini kita coba ulti kali ini. Oke, okay, nice dapat kill. Nah. Ah, kenal. Oh, tewas juga kita coy. Oke, okay, perang kita sudah jadi dan item ketiga ini kita ambil pistol ya teman-teman. Dan teman-teman jika kalian suka dengan video saya, kalian nonton terus ya agar kenapa kalian tidak ketinggalan. Eh Item yang saya buat di sini, karena semua item tuh saya taruh di dalam videonya, biar teman-teman lebih enak lihat videonya sambil ngopi, ya. Kalian nonton sambil ngopi, oh mantap sekali, coy Oke, kita coba pantau dulu sini ada Lancelot. Kita selalu kejar Lancelot ya, lain Um, coba ulti Oke okay, nice nice nice nice nice, tewas Natalia coy kita coba ambil buff dulu di sini, karena lawannya Natalia ini kita harus berhati-hati juga ya jangan enak ciduk juga sama Natalia oke okay, nice Ah, didapat Lancelo coy. Sorry, sorry, sorry. Sorry Franco. Nice, tewas. Ah, dan Natalia juga sini. Kita tidak bisa kau coy. Oh, kita tewas ya. Tapi kita sudah hidup kembali lagi di sini. Oke. Okay. Sorry, sorry kawan lagi berisik di sempingnya maaf agak berisik ya oke kita ambil monster hutan di sini enggak ya. berisik berisik sini coy dan kita pindah tempat dulu ah diciduk Natalia coy oke okay, oke okay, oke okay. sabar sabar kita mundur dulu ya oke okay, kita coba muter muter jika saya menggunakan hero saber seperti ini ya teman teman saya selalu eh, rotasi rotasi biar kita itu tidak ketinggalan level ya kita harus kita selalu perhatikan map mini ya pergerakan hypernya dimana kita harus perhatikan kita coba ciduk sini nice tewas oke okay, seperti itu ya teman teman core tewas oh, tewas kita nih. oke okay, mantap kita selamat <laughs> selamat kita tidak Rikali nih ya. kita ambil buff dulu ya jika kita rikal pasti level kita akan ketinggalan oke okay, nice dan kita coba ambil tartel ya kita lihat di sini, lawannya belum ada atau hancelornya belum kelihatan di map mini sini oke okay, ternyata nana dapat tartel ya udah tidak masalah itu coy penting nana adalah tim aku ya oke okay, kita masih di monster hutan yang warna merah ini coy oke okay dan kita lihat di mid juga sangat ramai ya sini ada badan Oh mundur-mundur-mundur kita coba ulti sih ya. Oke okay, nice ah sebenarnya skill 1 udah dapet ice. Ya. Ah, mati kita Oke okay, nice kita masih selamat ya di sini hampir saja kita tewas coy Oke okay, kita ambil monster hutan dulu ya di sini kita selalu rajin mengambil monster hutan Kenapa kita harus rajin Karena biar kita tidak ketinggalan level sama hyper lawan Karena hyper lawan ini lancelot ya Jadi kita harus eh, berhati-hati atau cepat mengambil monster hutan Oke okay. Kita coba bersihkan XP lainnya Ah Natalia Oke okay, nice hmm, Kita dapat kill juga dari Natalia coy Tak balik ya Oke okay. Sabar sabar coy Sini yang hidup hanya saya coy Jadi kita harus berhati-hati Takutnya ada Natalia Oke okay, Natalia ada sini. Dan kita coba kasih kejutan Buat Natalia ya Cara Pun Natalianya seperti ini aja ya Oke okay, tewas Nice Ah, ada janda lewat coy, kita harus mundur. Oke okay, oke. Okay. Nice nice nice nice nice, kita harus mundur dulu ya coy. Oke okay, kita mundur. Oke okay, dan sabar kita mami mencerut hutannya. Ah kita korbankan ini, kau. Oke, oh, ternyata di situ ada badan juga ya guys di semak-semak. Hampir saya kita kenal ultinya si badan coy Ternyata si badan itu global coy Mundur mundur franco mundur mundur Mundur dulu bentar bentar Aku lagi ambil buff ya Oke okay, nice kita udah level 14 ini Oke okay, coy Sabar jangan ulur coy Jangan ulur jangan ulur Level aku masih eh Level aku baru 14 nih coy sabar Kita coba ulti nih Oh kenapa bukan Si janda mia yang saya ulti coy Salah aku coy Sorry sorry Oke okay, nice Kita sudah hidup ya Oke okay, hajar lord lord Sabar akan merapat siap siap siap Kita coba ke padang Ini kita coba ulti si padang Ais nice, kita dapat kill Lebih padang Ah, ada Janda Mia sini. Oke, okay, kita hajar sini. Oke, okay, Mia tewas juga ya Mantap. Ah, ada Natalia juga. Aduh, untung baik ada mortarnya. Itu sangat bagus ada item mortarnya. Oke, okay, kita ada triple tip coy. Tapi lordnya lawannya dapat ya. Oke, okay, kita recall dulu di sini kita sudah sekarat. Jadi kita recall ya, coy. Oke. Okay hampir saja kita tewas coy <laughs> hampir saja kita tewas oke okay. dan disini hyper lawan lancelot ini berarti mantap juga ya coy lihat dari caranya tangannya sangat cepat coy hampir saja kita tewas juga oke okay, kita coba ke pantau-pantau seperti ini nah kita akan ciduk. pasti dia akan kesini hyper lancelot ini karena dia seorang hyper kita udah tahu. Nah, nice kita kill. Oh tewas juga Lancelo coy. Mantap mundur mundur mundur mundur Franco mundur mundur. Mundur dulu Franco Kita lihat pergerakan Simia eh Jandamia ada di gol lainnya. Modal rumput saber, wah coy. Kita kan udah pastikan saber ini modalnya ulti Jadi kita harus manfaatkan. Oke nggak berani depan. Sahabat coy jangan jangan baper lah mental kerupuk eh si lancelot bila sabernya mental kerupuk bentar ah di sini ada Natalia juga oke okay, dan kita mendapat kill coy bentar bentar jangan ciduk ciduk seperti itu Natalia katanya sabar hero ciduk itu punya Natalia itu bukan hero ciduk coy sabar sabar jangan baper lah kita kita chatting seperti ini. jangan baper-baper, baper, wek-wek, baper, baper, wek. Kita buat seperti itu ya, coy. Oke, okay. dan sini kita akan pantau atau ciduk juga si lancelot ini ya, coy. Oke, okay, kita coba lihat lancelot sini, coy. Oke, okay, nice, kita akan ciduk ya Nice, tewas lancelot, coy. Lancelot sama si Gord, temannya itu, wah, ternyata lancelot. Tewas, kita kasih emot dulu, coy. Eh mantap, emotnya sabar nih, coy. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus ai. emang gbt apa nih, gbt banget modal rumput, emang, oh sahabat coy, kita lihat di goal lain tadi ada si jandamia ya guys, sudah tidak masalah, ah kita ulti juga kamu di sini dan tewas seketika ya coy, wah ini sangat luar biasa pertandingan ini coy Adam janda Mia kita harus mundur ini coy jangan kita korbankan Nana aja coy kita mutar-mutar seperti ini dulu ya bentar-bentar Mia Oke janda Mia ikut tewas coy mantap kita coba mutar-mutar seperti ini. kita akan coba Ah tewas kita Oh nice Ternyata Natalia yang jadi korban coy Apakah kita dapat kill Nice Dapat triple kill coy Oh kita pasti Meniat Oke okay, mantap Terima kasih Gork Sudah kasih mania kepada Saber ah, Pasti lawannya lebih kenal mentalnya coy Oke okay, mantap Kita mundur dulu coy Kita mundur Ais, nice. oke, okay, sabir dan lordnya, oh kita sorry, bang. Wah, kita nulis sepertinya sorry, bang. Apa tanggapan mereka, coy? Kita lihat apa yang mereka bilang ini. Oke, okay, oi, mantap, Sigornya bilang oke. Okay. sabir kok berani? Enggak, apa nih? Se Ternyata lawannya udah baper ya guys Kenal mental nih coy Udah nggak masalah coy Mereka kenal mental Kita ciduk-ciduk aja menggunakan hero sabir ini coy Kita coba ciduk si lanjir ini Ah kabur deh coy Mundur aja Franco Mundur-mundur kita. Ada keroyok ini coy Mundur-mundur dulu Kita mundur dulu coy kita mundur oh jangan kita coba ciduk aja sih badang ini ya coy nah kita ciduk coy ah harusnya kita balik kenapa nggak balik aduh kita ikut tewas coy kalah kita ini coy bentar bentar mantap oh ternyata kita didapat oleh Nana yang oi lanjelot Tewas Kalan Celot. Ah ternyata di kap eh ada badang. Coy kita harus balik guys. Sini ada badang coy. Oke okay, sabar kita pantau terus ya pergerakan si Hyper Lancelot ini coy. Ulti aja si badang. Nice. <tos> <tos> <tos> Terima kasih badang. Berangkat kau. Seketika sabar Ulti badang tewas coy wah wow, Franko tarik apaan Franko kita back back back dulu Lord aja bro mundur mundur mundur oke okay, nice di lain line ada ada janda Mia guys oke okay. kita kasih kejutan ke Cancello coy oke okay. lah. <laughs> kita ulti aja kita recall dulu coy di sini ada Mia yang lagi push ya makanya saya akan recall oke okay. Saya korbankan si Nana coy, korbankan si Nana hmm. Saya korbankan si Nana Sorry Nana, itu adalah eh, strategi saya Nana, sorry, sorry Kita tidak perlu ulti, kita kasih skill satu saja Oke okay, coy, tewas Mia Janda Mia ikut tewas coy Oke okay. Bentar, bentar coy kita lihat ada Natalia ya. Bentar Natalia melar ke mana ini, Coy? Wah, kita sambut dengan hangat Natalia di sini, Coy. Oke, tewas Natalia. Ah, oh, kenal Stone dari Gort, Coy. Bentar, bentar. Mundur dulu, Nana, mana? Nana mundur, Nana mundur lah. Oke, Coy, mundur, mundur, mundur. Kita coba bersihkan. Gor lain sini ya oke okay, coy coy mundur mundur oke okay, gaskan push aja bro push push push aja ah, lancelo di midline ya coy kita harus merapa coy bentar oh ternyata lancelonya tewas coy oke okay, kita harus ke eh janda janda lewat Canda guys. Oh, kita ulti di sini. Korban. Oh, nice. Korban, coy. Si badannya kenal mental juga, nih, coy. Oke. Okay. Oh, baterai kulobet, coy. Kita ke turut aja coy sampai victory ini coy. Oke mantap akhirnya kita victory coy. Wah. Ini saya dibantu oleh Franco coy. Kita victory. Oke teman-teman yang kalian suka dengan channel Risto Saber kalian dukung support terus channel Risto Saber biar saya semakin bersemangat. Oke, kita kasih salam satu gaming.